karena setiap orang kebanyakan, ya guys, kalau kita tanya ketika dia sudah pergi ke negara lain, terus kita selanjutnya tanya, "Eh, kamu rindu nggak sih ke tempat ini? Rindu nggak sih ke Malaysia, ke Arab Saudi, Jeddah, terus juga rindu nggak sih ke Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya?" Dan pengalaman saya, ya, pengalaman saya itu pasti. Ya, pasti rindu. Terutama, saya pernah pergi ke Arab Saudi, pasti rindu kepada Arab Saudi. Ya kan, istilahnya suasana di sana, makanan di sana, dan lain sebagainya. Saya pernah ke Hong Kong, jadi saya juga rindu dengan suasana di sana juga, dan juga makanannya. Makanan di sana itu padahal cuma makan kebab aja gitu, kan? Tapi enak gitu, guys. Dan Fikri, ya. Melancong ke Malaysia dan pasti dia akan rindu ya Banyak istilahnya kerinduan yang dialami oleh Fikri ini tentunya guys Karena kenapa? Yang pertama sambutan daripada orang Malaysia itu sendiri sangat hangat kepadanya Dan juga istilahnya dekat dengan Indonesia juga Dan... Selama di sana banyak kenangan-kenangan indah yang dia alami. Pasti juga ada kenangan pahit lah seperti itu. Tapi lebih banyak pengalaman-pengalaman indah. Sesuai daripada vlog-vlognya dia ketika di Malaysia. Seperti itu. Sampai mengalami kultur shock juga. Seperti itu guys. Dan video terbarunya yaitu Aku Rindui Malaysia. Dan saya penasaran sekali apa yang dirindukan ya. <laughs> Jadi langsung saja kita tonton bersama. Let's go. Guys. Oh ini di KLCC ya guys. Gua gitu. takjub banget nih takjub banget. Ini takjub banget. Biri situ, ini situ. Terangkat tuh, atas atas tuh. Wah. Belakang gua guys. Wow. Aduh. Ha. Huh. <laughs> Gila, wah. Mantap sih, mantap. Ini malam hari ya? Oh, iya. Atau sore hari ya, guys? Gua mau ya? lihat langsung Bagus banget ya Oh mantap ini Waktu yang tepat jam segini Cahaya masih bagus Aha. Ini berarti masih uh, Baru apa? menjelang malam ya Cuaca masih bagus Kirang jauh Gila. Gila sih. Keren banget guys Mantap Oh dia jalan ini guys Gak jalan mau menjauh <laughs> keren. dari keren itu. banget kayak mantap wow oh. gokil. gokil ini pertama kalinya Fikri nah, nah. oh my god ya Allah ini lampunya udah nyala guys kalau siang hari beda lagi kalau malam itu memang kelihatan indah banget kayaknya sih dan aktivitas orang di sana ramai ya. Oh, ini bank katanya, bank. Guys, aku ada di Pavilion. Di sini tempat dimana aku pernah mereaksi sebuah konten Bukit Bintang ya. Yang Oh iya, konten yang tentang keperluan itu guys, di sini guys, ternyata tempatnya. Wow. Aku melewati ini tapi aku nggak unggah guys. Wah, wow. ini pas. Iya, kan aku juga terbaik. pernah reaction ini guys. Keren, yang gitu. orang banyak bondong-bondong gitu keren banget sih. terus rasa di mana ini guys? Oke itu Anton tuh. Oh my God. Wih, akhirnya ya. Yang kita biasanya cuman lihat di video udah datang ke sana gitu, masya Allah. Langsung senyap ya, pikir <laughs> Mungkin dia, wah, oh, ada Bang Rusti juga. Wow, keren sih, asli keren banget. Hmm. Soalnya suasananya rame banget, ya guys, ya. Mungkin di sini pusat daripada ini, guys. Perbelanjaan-perbelanjaan gitu ya. Wow, oh, ini siang hari tadi, malam hari sekarang udah siang ya. Kita boleh lihat aktivitas. Oh, ada hon juga. Saya kira memang apa ya? mungkin beberapa saja ya hon itu berbunyi ya kan nah, tapi kalau jam macam ini macam traffic light uh, kalau di sini juga kurang ya untuk uh, hon kalau di Solo loh guys kalau tempat lain kurang tahu Ajay, juga saya. Ya. Wow. Semua ya guys kayak ada layar gitu ya, wow. wow, oh ada tempat mainnya di dalamnya guys ya, ah iya ada biang lala itu guys, kalau nggak kalau nggak salah biang lala namanya, alright, ya lihat ya Ya capek ya kakinya dia istirahat dulu bentar kasian. <laughs> wow. Ngeri guys asli ngeri itu. Oh my god. Woo. Kelihatan banget teriak-teriaknya itu. Soalnya berputar loh itu guys. Kalau nggak biasa mabuk nanti Bisa muntah Wow Ternyata begini ya gemerlapnya di Malaysia Oh my God saya kalau melihat layar-layar seperti itu dan tidak pakai kacamata itu bakalan pusing guys asli. Oke okay, ini Fikri ke Saloma Bridge. Yang mana di videonya Anton Fikri ini nggak ke pos ya, nggak ke -sh gak ke shoot gitu. Entah kemana dia. <laughs> Yang saya pernah react ke sama Anton ya kalau nggak salah di channelnya Anton itu. Wow. keren banget sih. Oke. Okay. Suasana malam hari dapat banget sih dia. Oke. Okay. Ini Anton kayaknya udah udah ke dalam, kayaknya. eh enggak enggak nggak jadi katanya. Oh, yes, makan hmm. baru sadar ya, baru sadar. Masya Allah. Nah itu Anton. <laughs> hmm, disini di sini mereka nggak masuk sih. Harusnya masuk ya. Tapi sama aja kayaknya ya guys ya. Kurang tahu juga. Kalau kita di channelnya Bang Obi Saputra itu sampai masuk, sampai beli-beli juga ya. India, guys. Ya Allah. Wah, banyak banget ya jualan di sini, guys. Ini ini di mana ya? Apakah ini udah masuk kampung baru? woi budak-budak nasi lemak. Ohi, banyak banget orang jualan di sini guys. Oke, sendal, sepatu, tas ya. Alright. mau selesai ternyata guys. Wow. Oke okay, guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya aku rindui Malaysia guys. Ya, orang yang pernah kesana pastilah ada rasa rindu ketika ya jalan-jalan, ketika makan, ya ketika berjumpa dengan keluarga baru yang ada di sana itu pasti paling dirindui seperti itu guys. Yang membuat saya kalau saya ya kalau saya itu yang membuat saya rindu adalah suasana dan kehangatan orang-orang sana itu itu pasti dirindukan sama halnya ketika saya istilahnya tinggal di Arab Saudi dulu itu pasti kehangatan daripada orang Arabnya itu tidak bisa dilupakan karena mereka itu menyambutnya ya susah sih kalau kita bilang ada orang yang mengatakan bahwasannya aku nggak diapa-apain di sana aku nggak disambut nggak diapa-apain gitu kan beda lagi seperti itu tapi Ketika saya tinggal di sebuah negara Negara Arab seperti itu Dan banyak istilahnya teman-teman saya juga Yang memang berteman dengan orang Arab Sehingga kita juga bisa berkomunikasi juga di sana Dan juga di jamu Pernah juga seperti itu Dan itu sangat-sangat bagus sekali ya Itu yang paling dirindukan seperti itu Dan juga ketika kita Mengobrol dengan orang-orang penduduk sana Itu juga sangat-sangat mengasyikkan sekali guys Karena beda ya Kita tinggal di Indonesia seperti itu Lalu kita pergi ke negara orang Otomatis ya kan Otomatis kita ingin tahu apa yang mereka lakukan Kegiatan mereka apa gitu kan Sama ketika Fikri ini tinggal di Malaysia Untuk beberapa saat seperti itu Pasti dia mengamati dan juga istilahnya merasakan suasana Terus apa yang dia alami oleh Fikri di masa di sana itu pasti tidak bisa dilupakan. Seperti itu guys. Oke terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah request. Dan juga sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Channel Fikri dan juga saya guys. Terima kasih saya Pepin Ududri. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Jangan lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan juga doakan kedua orang-orang. Tua Karena kenapa? Kalau kita mendoakan orang tua Otomatis ya Otomatis Itu akan sampai kepada kedua orang tua kita Sama halnya ketika kita sudah tua nanti Dan punya anak Kita juga berharap Kita sudah meninggal dunia Anak kita mendoakan kita Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Insya Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh